Bismillahirrahmanirrahim. Bandhesabane Muhammad s.a.w. amali Nabi. Al afiyah itu kesehatan itu ini menang. garang Tapi jangan menang garang. imam Anak amet coklat terus si api menang terus Anak-anak sholat salah untuk baru, ya salah terus Menang ya ada panggunaan, ngomong ya ada panggunaan Wal asyirutis yang ke-10, misal islah di dalam islah, hingga dalam menyendiri adilasi saimun ad Awal umir wa ta'ala khatih sobat delami imam delami Wal maka ala ataniya wal isru na'an umar rotiwa anu wawawai demi Allah magtulito raten dupoe insun dipal ya ateni lawan sisi toko ila kawakan ketua wong no kudu lae ketu wali ngatas insun pian jadi di amun dipapat berotrone as tilkal baliati gawe sidin maru ngono tenan saya tidak pernah diuji tuhan kecuali saat diuji itu ada empat nikmat wis saat diuji bojo cerewet lah awaluhai dalam takun etilkal baliati ini asal coba itu gak ning urusan agamaku Kau dalam di badan yang Misalnya terawat atau piro PKI, piro jadi orang non Muslim. Alhamdulillah coba aku rawuh sanako, agama ya, idalam takun di, ini alhamdulillah coba aku agama Watanai TKP Pidogo Islam takut nak dikana orang nopo Baliya adu malu itu kini di hati di Bang Baliya Sinta Alami. Emi dilikal Baliya di teks sesama konon-konon coba latih kang asoka tika makanan yang Baliya naik meson. Misalnya keti bocor cerewet cutes, ah berapa-berapa minggat, alhamdulillah jadi ngomong-ngomong naik ngomong. Pokoknya yang bayangno yang lebih buruk. grup, bangye, bayangno yang ngopi nopo, grup, bangye, misalnya anakku sekolah orang munggah biasa bukan orang munggah biasa, orang biasa istiqomah karena ternyata agak ada coba yang lebih ekstim Bahasa apa dalam orang-orang Warobiu teh kamping bapak ini, andi satu benton arjo arab arab benton atau apa yang ganjaran alih alih atas situ kali ya. Jadi Baroque Joko, aku dia alasan arab arab ganjaran sange awas panahu batala. Merkonya Bali Joko ini, uang sekolah sekolah di situ luar biasa. Lengeng ada siti Noorani. Atas siti Noorani saya tidak pernah diuji oleh satu ujian kecuali saya berpikir ada empat hal yang positif. Satu ujian itu untungnya ada di pusana agama dua tidak sebesar daripada yang sekarang, tidak lebih besar. Tiga saya tetap berhitung, keempat saya berharap untuk apa? 12 balik gitu, syaratnya jadi wali, kuncinya antara ini, cerewet. Jadi tunggu-tunggu, diluncurkan ini, kuncinya kanjana, dijulani, berujung, berhenti. Dari sengletok, tengah alas, gonggot di pangan macan. Wongok isane, tukang adol kayu, ngelangang ronok duluan. Iku mulai, kuh kayunya di dikel macan nggak terlito segal puluh tahun bukti uang hasil seronoknya sekali bocu bocu ini jenah tembuki ini tembikin tengah alat jangan selama bocu kulo tak akan yang kepengen bersih ngantos jadi tukang mabok kali itu mulai mikul dibisararita lagi loh lagi loh biasanya kau mikul dibisararita lagi loh biasanya kau mikul dibisararita lagi loh biasanya Pujuhnya, oh. <laughs> <C> <golupi> jadi wali itu jatuhnya seperti okay. ini alim, abot kan jadi imam sing adil ya abot, jadi imam yang harus kita bunta apa okay. ya? Okay. pikir sabar ya sabar kalau yang harus karuan terjadi itu buju <golupi> di jerewan itu karena harus nol insya Allah narawali itu jantung dari sekutu <golupi> <golupi> <golupi> jadi disini wali itu berkoro No, si Cinao Maruga ga ingono, teman, wong paling sering jamu Maruga ya nih gebruk dong, nah Mas jadi tau, samper wong rong, wong afela per tujuh apa rumar tujuh jujur, Sampun ya angrong, sampun kok, Sampun. Lagi orang maturo kok sampun, ternyata sah. Jadi nyongkone deh, umar segarang itu busurnya cep menangkapnya nih umar, ternyata ada juga. Jadi umar mau segarang dia berkat karena umar yang ambur-amburan. wali maksudnya. Ayo kemilan sih, wali mau, alim, apa? Untuk apal koran, apal hadis, atau modal kitab, apa sih? Sugelum mau? Juga tahu siapa kok lo mane? Aku lo Aku gesek lagi, lo Aku gue kah? Imam mati ya, jadi presiden dong urung Kok, ya mati ini? Lima, gucunya terawatnya gampang kafe tadi? Apa orang saya latih gucunya Oh, no, ngaji aku gucunya apa ya? Kok, oh no, besok sekolah yaudah baru kayak coba kok ani arju atau arju ganjaran yang coba alatil yang ibadah manti ada takon di atau arusium datang lagi